Halo, pecinta astronomi! Kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait teleskop antariksa James Webb menangkap planet Uranus. Nah, kepengen tahu kan, penampakan planet Uranus dengan teleskop antariksa James Webb, nah,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 data dari teleskop James Webb menunjukkan sensitivitas observatorium yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk cincin berdebu paling samar. Pandangan yang lebih luas dari sistem Uranus dengan instrumen NIRCam Webb menampilkan planet Uranus serta 6 dari 27 bulan yang diketahui yang sebagian besar terlalu kecil dan samar untuk dilihat dalam paparan singkat ini. Sejumlah objek latar belakang termasuk banyak galaksi juga terlihat Nah teman-teman pecinta astronomi Begitulah penjelasan singkat terkait teleskop antariksa James Webb Menangkap gambar planet Uranus Selanjutnya jangan lupa untuk mensubscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Thank you.